kabar pertama, sahabat, kita awal dengan kabar spesial dari 3D Entertainment. Kita lihat, sahabat, ya, 3D Entertainment 2022 playlist. Yang pertama adalah lagu Lentera, Bunda Lesti Kejora Masya Allah. Selalu menjadi nomor pertama. Mudah-mudahan Bunda L terus berkarya dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya. Amin. Dan kita lihat juga bersahabat untuk selanjutnya di postingan Bunda Lesti satu jam yang lalu Mengugas sebuah postingan, Masya Allah banget ya Walaupun tentunya hanya tangan dan tentunya ada body lotion dari MS Glow Beauty, bersahabat ya Namun pemandangan yang sangat indah, kita lihat ada ka'bah di sana Masya Allah, mudah-mudahan kita semua juga bisa berangkat menunaikan ibadah, umroh atau haji, amin kita lihat juga kalimat yang diposting oleh Bunda Lesti. Nama Kak Sandy di-take, MS Glow Beauty juga di-take. Di sini lagi dingin banget, bikin kering kulit. Untung ada penyelamat terluf. Wow, untung ada penyelamat MS Glow. Masya Allah, mudah-mudahan berkah, lancar terus untuk Bunda L. Dan semoga selalu diberikan kemudahan segala urusan. Amin. Kemudian juga persahabat, ya Alhamdulillah kita mendapatkan cirukan vitamin Bunda Lesti, Papa Bilar lagi membeli parfum di Arab Masya Allah Ini suatu kebahagiaan yang kita dapatkan Alhamdulillah, dapat cidukan vitamin Masya Allah, luar biasa Dibikin salfot juga dengan strollernya BBL ya Yang begitu tentunya kita lihat Mereka lagi asyik Bersama Ustaz Suki juga Mudah-mudahan sehat terus dan ibadah umrohnya berjalan dengan lancar Posting ini pun diunggah kembali oleh akun resa Anuskalis24lar Kita lihat juga persahabatnya, kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah mereka lagi belanja minyak wangi guys Cidukan dari entah berantah, entah hari ini, entah kemarin ini Jauh nyarinya dari Arab katanya itu, Masya Allah Yang penting happy banget ya ketika melihat idola kesengan kita, Masya Allah Kita lihat juga di kalimat komentar, begitu banyak tanggapan dan respon yang diberikan Diantaranya dari akun di Instagram Hakan "Masya Allah, Alhamdulillah, sehat-sehat dan bahagia selalu, Westlar Family." Senantiasa dalam Allah subhanahu Allah SWT, amin ya Allah, ya Robbal Alamin, Masya Allah. Ada juga persahabatan tanggapan lain dari akun Instagram Alvin, Adat Adelia, 01 Gak apa-apa, Min, semangat pokoknya nyari cedokan dari antah-berantah, katanya itu Masya Allah, semangat riset untuk kita semuanya. Doakan support dan dukung yang terbaik untuk Leslar Family Kemudian pertama kita lihat juga Untuk selanjutnya Ini ada postingan dari akun Leslar Lux Mengenai strollernya BBL Harganya bukan kalengkal yang bersahabatnya mencapai 8.799.000 rupiah Masya Allah Harga yang sangat fantastis Berkah barokah dan semoga rezeki idola kesayangan kita bisa nular ke kita semuanya untuk berikutnya juga, bersama jadi ingatkan kembali untuk warga Konoha. Tinggal 8 hari lagi acara hood Indosiar yang ke-28. Jadi, jangan sampai lupa untuk warga Konoha. Stay tune, saksikan acara hood Indosiar yang ke-28, karena Bunda Lesi Kejora akan tampil memberikan kejutan akan memberikan kebahagiaan. Dan Bismillah, persahabatnya, mudah-mudahan ada single baru yang tentunya ditampilkan oleh Bunda Leslie. Berharap banget ya, doakan saja yang terbaik. Bismillah, mudah-mudahan Bunda El sehat. Bunda L tentunya bisa memberikan penampilan yang luar biasa, spektakuler di panggung megah Indonesia. Karena Bunda Leslie, kali pertama untuk tampil di TV kembali, ya Bismillah, doakan support dan dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Masih menunggu, cedokan lain dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, kabar terbaru, dan vitamin bahagia dari Lesnar. Tentunya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Minu. Jangan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.